Halo minasan gengki Saya lagi nge-game nih Tadi saya habis mengecek Transkrip nilai saya untuk semester musim semi kemarin Ya hari ini baru saja keluar Di sistem online nya Keio University dan saya bersyukur Karena semester kemarin Saya tidak terlalu banyak Mendapatkan nilai A Anak Keo itu kalau dapat nilai A Sering kecewa dan tidak puas Bukannya sombong atau sok ya Tapi memang di Keio A bukanlah nilai yang paling tinggi. Oh? Jadi apakah Keo menggunakan sistem plus minus? Yang paling tinggi itu A+, plus, kemudian di bawahnya ada A, A-, minus, B, plus, B+, B, B-, apakah seperti itu? Tidak juga. Yang digunakan oleh Keo adalah sistem S, di mana S adalah nilai yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada A, B, C, dan D. Oh begitu lalu apakah sistem S ini hanya digunakan di keio atau ada perguruan tinggi lain di Jepang yang juga menggunakan sistem S ini sebelum kita membahas hal ini mari kita membahas topik ini secara umum terlebih dahulu jadi di Jepang setiap perguruan tinggi itu memiliki sistem penilaian sistem IP indeks prestasi mereka masing-masing dan tidak ada yang namanya sistem IP yang universal saya pikir di banyak negara seperti itu Jepang, Indonesia, Amerika Serikat, dan sebagainya Memang yang paling banyak digunakan di dunia ini adalah sistem skala 4,00 Namun, sistem ini bukanlah sistem yang universal Karena sebagian perguruan tinggi lain Ada yang menggunakan skala selain skala 4,00 Dan di dalam sistem skala 4,00 ini sendiri Ada banyak variasi dari kombinasi abjad yang digunakan Kita lihat beberapa contoh Kyushu University menggunakan abjad A, B, C, D, F. Lalu Sukuba University di Prefektur Ibaraki menggunakan A A, B, C, D. Sementara itu Tohoku University menggunakan double A, A, B, C, D. Kemudian di samping skala 4,00 ada beberapa perguruan tinggi di Jepang, misalnya di University of Tokyo dan Nagoya University yang menggunakan skala 4,30. Jadi di di University of Tokyo, A itu berarti 4,00, dan A itu berarti 4,30. Di Nagoya University juga seperti itu, yang berbeda hanyalah abjad yang digunakan. Lalu di Keio University sendiri, yang kami gunakan adalah sistem skala 4,00 dengan S sebagai abjad yang paling tinggi skornya. Ada berbagai pendapat mengenai apa yang dimaksud oleh S di dalam sistem penilaian keo ini ada yang bilang S itu adalah singkatan dari spesial, istimewa ada yang bilang S itu adalah singkatan dari super ada yang bilang S itu adalah singkatan dari kanji shu, yang berarti unggul ada pula yang bilang S itu mirip seperti waktu kita main video game jadi kalau kita main video game, terutama game-game asal Jepang biasanya skor yang paling tinggi skor yang lebih tinggi daripada A itu adalah S, seperti ini Kelihatan enggak? Dan abjad S ini juga digunakan oleh beberapa perguruan tinggi lain di Jepang, misalnya Osaka University yang menggunakan abjad S-A-B-C-F. Kemudian ada pula Rikyo University yang menggunakan S-A-B-C-D, sama seperti Geo. Lalu ada yang pernah bertanya, saya akan perjalanan pertanyaannya, saya sudah selesai kuliah di tanah air dan berencana lanjut kuliah di Jepang dengan melamar beasiswa Monbukagakusho. Apakah ada sistem penilaian yang standar di Jepang untuk mengkonversi IPK saya? Terlebih saya berencana mendaftar ke beberapa perguruan tinggi sekaligus. Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang Monbu Kagakusho, biasa juga disingkat MEXT memiliki sistem skala tersendiri untuk pendaftaran beasiswa Monbukagakusho. Jadi, setahu saya, untuk beasiswa monbu Kagakusho ini untuk semua jalur, baik itu jalur rekomendasi kedutaan besar, rekomendasi uh, universitas, dan juga jalur jaso, semuanya mensyaratkan konversi nilai ke skala max. Dan menurut saya, walaupun skala max ini tidak dimaksudkan untuk menjadi skala yang standar atau universal di Jepang, skala ini cocok untuk digunakan sebagai skala pelantara antar pegunungan tinggi di Jepang karena skala ini sistem skala ini menyediakan panduan untuk konversi dari berbagai macam sistem IP yang digunakan di Jepang dan juga di luar Jepang baik itu yang menggunakan empat nilai dan juga yang menggunakan lima nilai sistem skala ini sendiri menggunakan sis, uh, skala 3,00 mungkin saat melakukan konversi ada dan teman-teman yang kepikiran untuk melakukan konversi langsung secara keseluruhan dengan menggunakan rumus seperti ini. Namun hasilnya akan menjadi kurang akurat. Jadi saat melakukan konversi, lakukanlah konversi untuk setiap mata kuliah satu persatu. Baik minasan, Sistem IP mana yang teman-teman paling teman-teman sukai, lalu kalau teman-teman sedang kuliah Sistem IP mana yang digunakan oleh perguruan tinggi teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di bawah. Sementara itu, saya mau lanjut main game dulu. Mata!